bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman kembali lagi di derosa auto channel saya dengan Deddy rosadi nah teman-teman pada kesempatan ini saya mampir lagi ke pusaka motor cabang Bekasi. teman-teman ada beberapa unit yang sangat merekomendasi harganya murah stoknya pun tersedia teman-teman kenapa dibilang harganya murah ini stok Mobil tahun 2022 bersama Mbak ya. Ya. Mbak gimana kabarnya? Sehat. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah selalu Mba Ya. Mbak ini pusaka motor. Kalau disebutkan domisilinya di mana, Mbak? Kita berdomisili di Bekasi, tepatnya di Bulak Oke. Okay. Kita lokasinya sangat strategis ya, nggak jauh dari Underpass Bulak okay. yang baru. Oke. Okay. Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor okay. 309, Bekasi Timur. Oke. Okay. Nomor telepon mbak Lusi sekalian bisa. Nomor telepon Lusi 0852 okay. 8778 3553 okay. 3553, iya. nomornya cantik seperti Nomor orangnya. Harus, ya, nah. <laughs> alhamdulillah. Nah teman-teman kali ini kita ditemenin sama mbak Lusi. Ada beberapa tipe yang nick tahun 2022 <tuk> yang betul. harganya sangat menarik ya mbak ya. Iya betul. diantaranya antaranya produknya ada. R3. All new r 3 hybrid. R3 ya? R3. Tapi yang tipe GL tersedia mbak? Masih tipe ada. Tipe GL masih ada. R3GL nya masih ada GL ya? GL yang non hybrid. Non hybrid dan masih ada ya? GX yang hybrid. Sport okay. hybrid juga ada. tersedia juga. Manual masih dan, dan matic? Betul. Tuh teman-teman mumpung tersedia. Unitnya Nick 2022 karena harganya masih pakai harga lama ya Mbak. Betul harga lama. Kita tahun yang baru tapi kita masih uh, dapat harga. Dapat harga khusus, lama. Harga yang lama. Karena memang Nicknya Nick 2022 ya. Betul, iya. Betul. Tapi yang menarik lagi teman-teman diskonnya ditambahin ya Mbak ya. Betul Dari dong. Iya uh. dong. Karena kan kita uh, dapat harga spesial untuk Nick 2022. Kita sharing promo besar-besaran ya Mbak ya. Iya, harus. Biar teman-teman bisa langsung beli mobil, langsung ke Mbak Lusi. Mbak, saya mau nanya Mbak, kalau Suzuki ini tipe GL yang standar, tipe oh. GL manual, yang belum hybrid, yeah. Maticnya Mbak, DP berapa sih Mbak kira-kira? Maticnya, Oke okay. untuk yang GL kita bisa DP 5 juta aja. Yakin Mbak 5 juta? 5 juta, hmm. terjangkau banget kan. Ada penambahan lagi nggak Mbak kira-kira? Penambahan enggak Nggak ada itu sampai mobil terkirim DP nya hanya 5 juta total DP ya mbak ya total DP jadi pengertiannya total yang teman-teman bayar ya teman-teman mm -hmm. gak ada tambahan biaya-biaya apalagi misalkan gini saya panjer sejuta mm -hmm. pas mau mobil dikirim tambahin 4 juta lagi iya betul, sisanya 4 juta sisanya, lagi. jadi ya. total bayar saya 5 juta mm -mm. nggak ada penambahan administrasi, ada. asuransi, angsuran pertama oh perlu sih tambahin aksesoris loh ohhohoho, temen-temen <laughs> agresif kan kata saya juga teman temen dari total bayar 5 juta teman-teman ditantangin kalau mau kurang bisa langsung hubungin mbak Lucy iya, uh, aksesoris L, ya? masih dapet aksesoris ya. masih dapet ya, di luar itu ya mbak ya? iya dan juga gratis oli ya mbak ya selama 3 tahun ya betul gratis oli kita juga uh, mesinnya juga gratis service juga tahun. garansi 3 tahun garansi mesin hmm. 3 tahun betul. jasa service gratis betul. oli gratis, oli gratis, oli gratis juga ya. selama 3 tahun selama 3 sperpat tahun. juga gratis selama 3 tahun ya mbak ya, sperpat, ya. tuh teman teman. Betul, betul, betul. nah mbak lebih spesifik lagi mbak betul. untuk DP 5 juta angsurannya berapa mbak biar teman-teman enggak penasaran lagi bener-bener langsung gaprik ya mbak mbak yeah. saya pesen yang jelas di bawah 5 juta ya oke okay. 4,9 okay, selama yeah. selama 6 tahun 6 tahun tuh yeah. teman-teman DP 5 juta total DP 5 juta angselan 4,9 yeah. mbak coba akulator mbak 49 dibagi 30 hari berapa mbak 9 dibagi 30 di, hari ya betul hanya 163 aja 163 ribu angsurannya yeah. ya mbak ya dengan DP 5 juta itu pun temen-temen yeah. kalau serius dikasih potongan lagi sama Mbak Lucy ya iya yeah, siap sure. Mbak kalau yeah. yang tipe GX berapa Mbak DP nya Mbak? tipe GX oke okay. beda-beda tipis beda-beda tipis? iya yeah, sama oh. tipe GL kalau GL kan 5 juta. Iya. GX berapa, Mbak? GX bisa 7 juta. Aja. 7 juta aja. Iya. Wah, nah, itu teman-teman di open price total DP 7 juta. Ya. Ini baru open price ya, Mbak ya. Betul. Kalau teman-teman mau nambah lagi, langsung WA aja. Betul WA Tapi aja. kita enggak gombal-gombal ya, Mbak ya? nggak ya. Dipastikan teman-teman total DP yang bayar tadi 5 juta atau 7 juta benar-benar pure segitu, nggak Yur. ada nambah-nambah. Bahkan dikurangin lagi kalau teman-teman nego. -teman <laughs> Ketemu angsurannya berapa, Mbak? Ya 5,8 5,8 selama? Selama enam tahun juga. Selama ya, enam tahun. Tapi masih worth it ya, teman-teman, untuk it. mendapatkan mobil ketiga. Betul. Dengan kenyamanan. gratis servisnya. Betul. Betul, betul, betul, betul. Dengan tipe mobilnya yang gak murahan, desainnya bagus, ya. nyamannya enak, dipakainya nggak malu-maluin. Ya. Mbak, saya tertarik sama Suzuki New Jimny, Mbak. Jimny ya, oke. Okay. Bagus banget ya Mbak ya? Jimmy, bagus banget, keren, bagus banget. ganteng ya. Selain ganteng, dia menawan ya Mbak ya? Iya. Hmm, manis yang tampilannya. Yang paling terlihat ini legendnya nya ya? Legendnya, benar. legend benar. Sudah dibekali mesin 4 kali empat ya Mbak ya? Betul. Ya. Jarang-jarang loh Mbak, yang ya. build up bener-bener asli Jepang ya? ya? Untuk produk Suzuki. Oke. Cuman ini doang kayaknya ya? Iya. Hmm, ini special edition tukang ya. ngeluarin langsung new Jimny ke Indonesia. Pokoknya yang rugi beli Jimny? Betul. Bisakah sepuasnya mbak ya? Ya sampai bisa. sampai jadi ya. Ini gue sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi. Nah ini layoutnya ya mbak ya? Layout ya. dalam interior. Interiornya. Jimny. Beda kan? Ini betul. klasik gitu, Masuk tapi banget. klasik mahal gitu. Bener, yang namanya bener, klasik itu pasti mahal. Betul, betul, betul, betul, betul. Nah ini. Modelnya masih model retro ya, masih model yeah, yang betul. lama ya, mm -mm. tapi sudah didesain tapi uh, didesain kekinian. Didesain kekinian. Yeah. Materialnya juga beda, lebih betul. bagus. Oh, wow, ini softcase mm. nih Mbak nih. Iya. Yeah. Softcase dia enggak keras gak kayak yang dulu ya. Enggak terlalu keras kayak dulu bener betul. Adi adi lebih moment. nyaman lah iya yeah, iya yeah. Mbak yeah. ini mobilnya iden gak sih mbak? kira-kira mobilnya ready, ready ya? gak usah iden lagi bener. jangan khawatir bener, saya bener, punya bener, loh bener. yang matic yang manual ada ini ready nih mbak? Ready, tapi hmm. ready-nya nggak banyak, ya. banyak ya. Harus cepet-cepetan. Oh. Kalau memang pencinta, Jimny, Betul. Suzuki, harus Betul. segera deh. Oh. Mumpung nggak inden ya. Kemarin-kemarin kemarin kan indentnya tuh lama banget. Bisa sampai dua bulan, 3 bulan. Oh. Sekarang ready loh. Sekarang tapi ready. memang nggak banyak, ya. banyak ya. Segera di booking dan di uh, beli aja. Langsung ya. reservasi ke mbak. Betul. Untuk pakai ready bisa nggak mbak, mobil ginian? Bisa paket kredit Bisa. Tapi kita harus gercep ya Artinya gercep. gerak cepat Karena uh, unit tersedia yang ready nya itu enggak banyak. banyak Jadi kalau memang benar-benar minat Langsung aja kirim datanya ke WA Luci. Mm -hmm. Kita cek bi checking. Langsung uh, jadwalkan survei dua tiga hari PO. Langsung dibayar aja. Mm -hmm. Biar mobilnya langsung lu kirim. Jadi nggak ada yang ngambil. Betul, okay, betul, <laughs> betul Karena kan betul, kebanyakan uh, pembelian cash ya. Benar. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk pembelian kredit Teman -teman juga. Teman-teman mau kredit juga mm -hmm, bisa, ya, mbak ya. Bisa. Suzuki Jimny menggunakan mesin K15-bit dengan konfigurasi 4 silinder segaris yang berkapasitas 1462 cm3 dan memiliki 16 katup. Mesin K15 yang juga digunakan pada Suzuki Ertiga di Indonesia ini didukung pilihan transmisi manual 5, speed, dan otomatis 4, speed. Suzuki mampu menghasilkan tenaga 102 PS. Dan torsi 130 Nm menyandang nama besar Suzuki Jimny. Terpasang sistem gerak 4WD jenis Parta 4-Wheel Drive, 4WD atau disebut All Grip Pro untuk memaksimalkan kemampuan jelajah di segala macam medan off road. Backbone-nya Suzuki. Backbone-nya Suzuki. <laughs> Tapi ini mesinnya sudah diganti ya. Ya, mesin yang baru. Mesin terbaru, lebih mesin R3. Lebih aja. kuat, lebih irit, lebih bertenaga lebih ya. responsif lebih responsif ya. juga tapi tetap dengan kapasitas 1.500 cc persedia sama yang non AC sama yang AC ya, ya. nah mbak Lusi kira-kira untuk harga untuknya untuk yang tipe non AC berapa mbak tipe non AC nya kita dengan harga 161.600 itu yang baknya buka satu ya kita juga tersedia baknya buka tiga, beda satu juta aja. Beda 1 juta? juta. 162.600. 600. 162, 600. Yeah. Tapi ready ya barangnya ya? Ready. Oke, okay. nah teman-teman mumpung barangnya masih ada ya. Nah Mbak, untuk paket kredit berikannya harga terbaik Mbak? Harga terbaik kita, teman-teman uh, youtuber, jangan khawatir, kita kasih yang termurah banget. Oke. Okay. 3 juta aja, tiga ribu. Untuk kredit cuma <laughs> 3 juta? DP tiga juta. Untuk tipas standar. Cper banget ya kan. Angsurannya berapa mbak? Angsurannya cukup seratus enam ribu. Seratus ribu per hari. Per hari ya. Per hari. Berarti per bulannya. Terjangkau dong. 35 an ya. Iya betul. Untuk tiga koma lima an dibantu sampai deal ya. Iya. Dibantu, dibantu sampai, sampai berhasil. Deal. Datanya uh, kita bisa konsultasi dulu gimana? Mbak hmm. sih saya mau DP Ceper Data saya ini bisa dikonsultasikan dulu. Itu. Nah, teman-teman, pokoknya nggak usah khawatir dengan balusi ini dibantu sampai mobil ya, diterima. Karena ya. ini kan mobil niaga, mobil yang akan cari duit ya. Jadi Benar. kita pasti sangat mau membantu konsumen-konsumen kita. Betul. Dan tidak hanya membeli saja, uh, tidak hanya menjual saja. Saya nanti kedepannya terus mementen konsumen-konsumen kita terutama yang komersil ini ya nah itu teman-teman ya penyataan dari Mbak Lusi pokoknya teman-teman mm -mm. pas dengan mobilnya yeah. bisa langsung hubungin Mbak Lusi data-datanya dibantu sampai beres Siap. untuk uh, finance-nya sampai goal yeah. sampai ada PO betul. dan unitnya sampai delivery betul nah, itu janjinya Mbak Lusi yeah. ya setelah pengiriman juga nanti betul. saya maintain. Servisnya, servis pertama, servis kedua, terus saya mengingatkan uh, servis-servisnya, karena di sini dapat gratis gratis servisnya banyak ya, biasanya oli ya? olinya, hmm. ada gasket oli, filter oli, hmm. itu ada gratis gratisnya, jadi harus dimanfaatkan betul. karena kita uh, di sini kan uh, untuk cari uang harus uh, dimaintain terus betul. ya unitnya ya. Betul betul. betul. betul. nah teman-teman banyak sekali promosi penambahan dari mm -mm. Uh, pusaka motor ya lewat Mbak Lucy ya yeah, dengan Lucy nah, <laughs> nah untuk data call 1-2-3 call call masih bisa dibantu nggak masih banget masih dibantu, bisa ya. oh. itu sampai bisa, yang bisa terima tuh uh, bisa hmm. kita lihat dulu cashnya uh, hmm. biasanya sih kalau kalau tiga tuh masih bisa kita masih bantu kes-kesnya, uh, karena kan masih ada leasing leasing yang fleksibel, okay. yang uh, mempercayai konsumennya. Karena kan uh, masa lalu memang masa lalu ya. Betul. Kedepannya kita ada Betul. keinginan uh, konsumennya kooperatif, gitu. Betul. Uh, kita lihat masa uh, kedepannya, mudah-mudahan uh, leasing bisa bantu yang masih fleksibel ya. Leasing. Betul lah nah, teman-teman ya. Pokoknya mbak Lucy antusias banget, responsif ya. banget, teman-teman. Gak usah khawatir temen temen cuman bayar dp tiga juta 3.000 aja tiga ribu <laughs> kalau misalkan mau nawar lagi boleh gak tuh mbak kira kira, -kira apa tuh nawar dp nya lagi kira kira oh, langsung aja ya ah, langsung lah nomor lucia Lucy ya. Ya. Ah, nomor kasih Lucy. aksesoris juga oke okay. aksesoris juga lagi oh. bensin juga dong bensin mau bensin boleh Etoll card dapat. Ini kan uh, mobil pasti mobile dong setiap hari betul, dong. Betul. Pasti butuh etol dong. Etoll card. Musi udah. kasih e Ini kasih juga e-toll card ya. Siap. Bensin udah dapet, diskonya udah dapet. DP, -nya Dp -nya cuma tiga ribu. Iya, kan? angsurannya berapa Mbak kira-kira? Bensinannya -kira. tadi ya. 11 tadi. 116 tadi. ribu. 116000 hari? Gimana nanggapmu nah, kan? Nyandak lah kalau orang dikasih ya, nyandak. <laughs> nyandak. <laughs> <laughs> nyandak kalau bahasa Sunda aja tuh ngambil Mbak. <laughs> <laughs> Jadi gitu. uh, bisa terjangkau. Benar, benar. Ya teman-teman sangat Bagus banget untuk promosi Di Suzuki Carry Tayo ya Luar biasa Nah teman-teman uh, Tolong mbak disebutin lagi Nomor teleponnya mbak Nomor telepon Lucy jangan lupa ya Oke. Okay. 0852 okay. 8778 3553 nomornya cantik banget Uyuh. Mudah dihafal ya Seperti orangnya yang cantik <laughs> Alhamdulillah. Ah, tapi enggak, tapi kemaju ya. Cantik gesit, oh cantik iya, responsif, iya. cantik agresif. Oh, <laughs> iya. Betul. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir dapat marketing yang benar-benar responsif ya. Iya. Oke, ada lagi mbak yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Uh, kita berharap di sini kita uh, pertemanan dulu, nggak okay. langsung beli nggak apa-apa. Kita kenalan dulu, Konsul dulu ya, konsultasi ya. dulu. Balusi, saya kesanggupannya DP sekian, Betul. nanti konsultasi dulu. Balusi data saya begini, konsultasi mm -hmm. dulu aja. Betul. Gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu. Yang penting kita ada niat, uh, jangan ragu, jangan takut. Betul. Teman-teman, apabila ada yang kurang dari kata-kata saya atau dari tampilan kita berdua yeah. ya, mohon maklum adanya. Mohon, mohon maaf, maaf ya. ya. <laughs> Betul. Oke, baik, saya tutup Mobil TV Kualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Pusaka Motor Suzuki Bekasi